Update dan terhangat seputar leslaw. Tentunya, baiklah para sahabat leslaw, dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru di malam hari ini, tentunya kita mendapatkan kebahagiaan. Tentunya, vitamin bahagia tentunya buat kita semua para fans. Ya, kita lihat aja ada unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Abang Milar yang mana tentunya memposting foto pribadinya persahabat, ya, aduh manja cute banget nih, baru saja nih up di akun instagram pribadinya persahabat, yang membuat kita meleleh bahagia banget nih persahabat ya, image yang luar biasa ketampanan kegantengan dari abang bilang membuat emak males lah tentunya bahagia persahabat, ya aduh tentunya apalagi berfoto di depan mobilnya persahabat, ya kebanggaan Kebahagiaan buat kita semua, para fans. Ya, Alhamdulillah, kita mendapatkan asupan vitamin bahagia malam hari ini. Dalam postingan tersebut juga, tentunya banyak sekali tanggapan komentar dari para fans. Ya, ya, ini dari akun Instagram. Di situ, Bang Putra mengatakan kepada sobat, "Ya, persahabat, dia berkomentar, 'Aduh, katanya melihat gantangan Rizky Billar pun, Bang Putra tentunya terkesima, sahabat ya, saking ganteng dan keren banget nih.'" Tentunya calon suami dari Lesti, tentunya. Dan banyak sekali komentar juga dari akun Instagram lainnya. di sini ada komentar Leslar Update nih. Disini mengatakan logo kudanya kalau diganti jadi kuda poni, bagus katanya. Duh, nggak banget nih komentarnya, para sahabat ya. Kita lihat aja ke slide kedua. Tentunya ini foto bareng Adi Sky dan Bang Haris ya, terlihat sangat kece keren banget nih. Tiga Atau trio guest memang luar biasa banget Persahabat yang mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada mereka Amin Alamin. Kita masih menunggu kejutan bahagia selanjutnya Persahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari Lesti dan Bilar malam hari ini Tunggu saja info dan kabar terbarunya Ini informasi di malam hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh